Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan ngebahas untuk review dari game Nino kuni ya bro ya Game ini memang keren banget dan pertanyaan pertama yang memang gua garis bawahi Sebelum gue bikin konten ini adalah pertanyaan kekurangannya apa Kekurangannya di game ini adalah untuk permainan di PC-nya Lu harus bikin akun dari handphone dulu Jadi mau gak mau kalian harus bikin register di handphone Kemudian baru bikin karakternya ya dan ada beberapa karakter nanti yang lu bisa mainin setelah teregister di handphone lu bisa main di versi PC nya Nah disini ada seorang jagoan yang memang untuk klasik dan semi tank ya bro ya Lebih ganteng mungkin daripada gua bro Jadi kalian bisa pilih satu lagi karakter untuk cewek mungil ini dia adalah gunner ataupun memang sekaligus support Jadi masing-masing karakternya ini punya dua job yang memang bisa dipakai sekaligus hanya seorang mage saja si cewek cantik yang berada di tengah itu memang memiliki full intelijen yang sangat tinggi ya bro ya. Kelebihannya gue belum terlalu tahu banyak yang jelas sih dia benar-benar full ester untuk seorang intelijen ataupun mage. Dan ini dia destroyer yang gue pake udah jelas karakternya gue banget mah bro. Dia adalah seorang tanker dan memang benar-benar semi attack. Kebalikan dari yang cowok ganteng itu bro dengan janggut pingnya coba pakai karakter ini ya dan satu lagi adalah karakter yang memang chibi dia itu adalah uh, mirip seperti archer bro oke okay. untuk pertanyaan yang kedua kelebihannya apa bisa cari duit kagak <laughs> Lepas dari kekurangannya, kelebihannya pasti ada dan banyak banget. Gila men, untuk kelas handphone dan gue nggak rekomendasiin lu main di handphone ya, cepet hijrah ke PC daripada handphone lu meleduk. Huh? Enaknya kita akan punya mount nanti di levelan 25, 26, 27, 28 yang gue pakai sekarang ini dan lu bisa uh, naikin power vitality-nya ya untuk mount lu punya. Dan jangan sampai lupa untuk achievement-achievement yang lu dapet hariannya, yang pokoknya ada tanda serunya lu. Klaim uh, aja dan ini untuk register ini maksudnya adalah untuk mendapatkan koin ya bro ya koinnya nggak terlalu susah Jadi setiap monster yang lo bunuh itu akan nambah durasi pengalaman kalian bertarung dengan monster tersebut Dan jangan lupa juga ada pundi-pundi koinnya -pundi yang <tiar> bisa lu klaim setiap lu selesai uh, Menyelesaikan beberapa tahapan bintang sampai dengan 30 Oke okay. Oke kalau misalkan bingung jangan sampai lupa lu masuk discord gue untuk mabar dan ini dia yang benar-benar masih gonjang-ganjing mengenai cuan. Gue udah coba untuk kautkan akun gue ke salah satu pihak kedua daripada netmarble ini. Jadi memang untuk terite ini bisa di exchange per 300 itu menjadi 1 nkt. Dan NKT-nya ini digimanain Lu harus install ma Black di handphone ataupun di PC-nya ya untuk register wallet. Jadi nanti dialah yang sebagai pengepul dan mendistribusikan ke penjual ataupun pembeli yang ada di dunia kriptonya. Walaupun memang gua nggak terlalu paham ya masalah itu, tapi entahlah kita skip dulu. Yang penting permainannya aja kita lihat dulu. Semoga nanti untuk cuan di konten selanjutnya ya. Nah ini. Uh, untuk equipment ini kalian bisa gaca juga sebenarnya gue udah gaca kemarin cuman dapet palu bintang 3 doang Dan kita pakai juga diamondnya sebenarnya sih gue gak rekomendasiin di awal-awal main lu langsung buang-buang uh, diamond kayak gini ya Karena biasanya busuk bro Dan setiap box yang dibuka warna abu-abu ini pasti busuk bro Anjay huh? Oke okay, sebelumnya juga gue dapat Untuk buka-buka dong <laughs> Telur ini ada 10 biji Gue dikasih Kalian semoga dapat yang memang bagus nah seperti ini nih ya ini akan bakal gue pakai dan kebetulan gue dapet monster kayu yang untuk tanker cocok banget bro, lu bisa reroll juga kalau lu mau tapi gue udah males untuk bolak-balik, yang penting gue kenalin dulu aja permainannya ya bro ya gampang bikin karakter lagi baru ataupun neroll lagi untuk masalah dog, nanti juga bisa hatch sendiri kok nanti ada bisa lu uh, tanam telur per 2 jam itu bisa pecah, jadi dapat apa gitu ya nanti sekalian lu bisa lihat juga setiap quest harian yang lu kerjain dapat bonusnya nah ini untuk masalah uh, level up, level up mirip seperti game-game pada umumnya jadi lu harus ada tumbal yang untuk uh, menaikkan kapasitas hammernya Caro lah seperti ini ya, Gua langsung pakai di level 30 dimaksimalin dari bintang 2 uh, nanti jadi level 30 dan akan gue upgrade ya, nah di upgrade nya itu otomatis menjadi bintang 3 maksudnya. nah kayak gini ini kebenaran aja gue lagi pas mau rekaman tuh eh kok ada yang gini ya gue nggak tahu dapat dari mana. cuman untuk masalah apa namanya untuk upgrade senjata yang lain itu yang emang uh, uh, jenis tertentu tuh gue belum dapat. jadi kebenaran ini uh, untuk enchannya lu bisa lu uh, uh, apa pelisin ya di pelisin ya nanti kita praktekin lah karena gue baru juga main sih baru sehari ya oke okay, ini untuk tombol F1 untuk cek cek shortcut ya kadang lupa juga ya bingung ya kan bingung bingung nah ini kayak gitu tuh ada uh, tombol-tombolnya bisa kalian perhatikan mana yang harus lu pijit <laughs> yang jelas sih ada menu auto handmat cingcai lah bro untuk game-game sekarang ya dan diklaim terus untuk achievement yang kalian dapat tanda loncengnya coba cek aja itu kalau misalkan ada barisan seperti ini lu klikin aja semuanya Sampai emang hilang ya kecuali yang encan ataupun yang yang upgrade Lu bisa juga bounty quest lu kerjain setiap hari uh, Kalau bisa sih udah punya teman party gue kemarin dapat untuk han kokak taro <laughs> Kokak trako <laughs> dapat gue kalungnya bro lumayan ya bintang 3 Kebeneran kalungnya juga untuk defense gitu Jadi pas-pas aja matching makanya gue upgradein aja uh, Cuman baru plus 4 ya gua ngeri anjir plus limanya minus 50% kemungkinannya oke okay, guys apalagi oke okay, untuk masalah pet ya kalian bisa masukkan tiga uh, buah pet di bawah itu yang berderet tuh gua pakai momon kayu karena emang untuk defend momon momon apa namanya yang air juga memang untuk defend dan attack cuman satu aja karena udah bintang 4 ya damage-nya lebih gede lumayan ngebantu di lapangan bro di map map itu kalian sangat terbantu sekali dan kalian juga kalau pernah main Summoner pasti tahulah cara awaken ataupun ngelebur binatang petnya itu jadi satu kesatuan dan menaikkan lagi kemampuan CP-nya ya kapasitasnya dia lebih bagus lagi. Ini kayak gini nih ya kebenaran ada tumbal satu ya. Oh oke itu dia fungsinya dari awak ken semoga lu dapat banyak binatang yang sama justru seneng aja lah bro ya karena akan lebih naikin lagi untuk masalah eh, tenaganya oke seperti itulah informasinya untuk berbagai jenis tipe itu ada defense, attack dan str dan lu bisa kasih jelly juga jelly itu untuk naikin juga strengthnya ataupun defense-nya, terserah yang kalian tuju sesuai karakter yang kalian punya dan selebihnya adalah adalah birin dimension ataupun quest harian. Huh? Ini quest harian ini banyak banget dalam 3 jam aja lu belum tentu langsung beres ya, tapi cukup merepotkan tapi enak untuk dimainin secara gabut <guruh> sama teman-teman ataupun sambil ngobrol ya karena cukup sibuk lu dibikinnya walaupun ada uh, menu autohannya dan server-servernya gue lihat cuy agak-agak uh, E, mungkin belum apa-apa kalian udah ilfil ya karena servernya beranak katanya biasanya nggak lama nah gitu juga sih Gua lihat sih ini cukup e, potensi untuk kedepannya Kalian kembangkan ataupun kalian building untuk karakternya karena Seperti tadi gue bilang cuannya itu ada tapi karena gue belum terlalu hafal jadi gue lagi cari informasi Nah ini untuk evolution fruit, fruit ini perlu loh, ini perlu loh karena nanti uh, pada saat levelnya udah maksimal itu dia bisa dievolusiakan untuk naikin bintangnya dari pet yang kalian punya. Oke, okay? udah, itu aja. <laughs> Kalau ada yang ditanyakan masukin pertanyaan di kolom uh, pertanyaan ataupun lu langsung masuk discord join gue ya. Thank you so much semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Kita ketemu di game yang sama, di server yang sama. Lebih baik yang dari tiket gratisan-gratisan aja tiap hari lu bisa dapat dan di resetnya jam 1 siang. Oke okay, thank you. Dadah bye bye ma bro. Quack, quack, quack, quack.